Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bersama maju di sini di video kali ini kita akan membahas tentang cara membuat desain spanduk banner Idul Fitri 1444 Hijriah di aplikasi Picslab dengan bahan-bahan yang sudah ada. Oke sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe jika teman-teman belum subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini sebelumnya mohon maaf karena di sini adalah rame yaitu di desa ya memang betul ya tapi nggak masalah yang penting kita langsung aja belajar Oke di video kali ini kita akan membuat desain untuk e, spanduk lebaran Idul Fitri tahun 2023 tahun ini ya di ukuran 3 meter banding 1 meter Oke langsung saja kita setting di mixes Nah di sini aku pakai ukuran tingginya adalah 100 meter eh 1 meter kita buat e, 1000 terus yang ini lebarnya 3 meter kita buat 3000 supaya dicetak nanti tidak pecah kita kalikan 2. 3000 banding dua yaitu 6000 1000 dua 2 yaitu 2000. Nah seperti itu. Oke okay, selanjutnya kita akan masukkan background. Untuk background di sini aku sudah siapkan di link deskripsi, link downloadnya. Bila kalian bisa download langsung. Oke okay, di sini kita buat seperti ini. Jangan lupa untuk relatif positionnya kita tempatkan. Terus kita kunci selanjutnya kita masukkan lagi pakai menu impor lagi terus kita masukkan gambar ini sebenarnya ini e, sudah jadi ya kita tinggal tempel-tempel aja kita centang terus kita kunci nah selanjutnya kita bagian kanan juga kita kasih ini nah kita buat 100 saja nah relative position jangan lupa Oke okay, kita kunci lagi nah selanjutnya kita masukkan lagi untuk space untuk nama atau eh, seperti Masjid Agung apa gitu ya nah di sini kita buat seperti ini kita perkecil kita buat dari tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk nama masjid. Misal di sini kalian mau pakai nama musola atau apa gitu ya. E, misal di sini musola, halnya dua ya, Nurul Udah Nah, kita oke, okay. kita tempatkan di sini. Oke, untuk font di sini kalian pakai bebas saja. Bebas mau kasihan kasih pakai font apa terserah teman-teman. Aku mau pakai fontnya dekoratif, dekoratif. Jingle dekoratif. bulina Askam. Uh, delicious morning atau draw or melon honey atau seperti ini uh, seperti ini uh, pokoknya bebas sih kalian terserah lah mau pakai font apa terus kita berbesar bentar bentar kita berbesar uh, dengan seperti ini kita tempat di dengan Nah seperti ini selanjutnya kita masukkan lagi untuk tulisan selamat hari raya Jangan lupa untuk kasih spasi. Selamat Hari Raya. R-nya harus besar. Spasi lagi. Oke. Okay. Nah di sini kita tempatkan di sini. Terus warnanya kita pakai warna hitam. Untuk fontnya kita ubah fontnya. E, misal kita pakai font apa ya? font ocewi ocewi gini ya terus kita kasih stroke nya jendang terus kita relative position terus selanjutnya kita masukkan lagi idol fitri jangan lupa spasi Idul Fitri spasi lagi terus kita oke okay. Nah di sini kita juga bisa pakai font yang lain juga di Fitrinya kita berbesar dikit terus kita kasih warna di sini gradient pakainya gradient yang bagian ini kita pakai orange. Oke, selanjutnya yang bagian bawahnya ini kita kasih warna e, kekuningan ya, seperti ini, agak kesini. Terus di sini kita buat seperti ini, Oke, seperti ini. Nah, untuk fontnya di sini kita pakai font apa ya? Font misal ini ya. Oke, okay, font coklat. Kita buat bold. Fitri, Fitri. Ini kita perkecil dikit. Terus di sini kita relative positionnya. Terus jangan lupa stroke-nya jangan terlalu tebal. Terus di sini relative position seperti ini. Nah, untuk ini kita copy dan di sini stroke kita tambahkan warna hitam terus kita kasih shadow warnanya juga hitam eh, blue radiusnya kita segini uh, terus kita kasih sini gini kita centang terus kita tempatkan di tengah-tengah Lalu, ini kita tempatkan di sini. Terus, kita kasih inner shadow. Inner shadow-nya ini kita kasih putih aja. Nah, seperti ini biar uh, kelihatan kayak timbul gitu. Borneo kita turunin. Oke, okay. oke. Okay. Nah, sudah kayak... Kita kasih tambahkan strokang putih lagi, dikit aja, nggak usah banyak-banyak, satu atau dua gitu. Oke, okay. setelah selesai seperti ini, kalian bisa nambahkan lagi untuk uh, bawahnya, misal dikasih tulisan apa, soal gitu. Kita tambahkan untuk spesnya. Oke, okay, di sini kita buat warnanya adalah gradien kita pilih yang ini terus ini ini nah ini kita kasih seperti ini oke okay. terus yang ini kita juga kasih uh, kita tambahkan ini kan cuma dua ya kita tambahkan kita plus terus yang ini kita kasih juga transparan jadi nanti transparan seperti ini oke okay ini kita centang lalu uh, untuk warnanya ini kita atur warnanya uh, warnanya biru ya kalau mau kasih warna hijau juga enggak masalah sih ya enggak masalah kita ambilkan warna birunya dari sini kita Oke okay. kalau teman-teman be belum jelas kalian bisa apa ulang-ulangi lagi untuk videonya kita centang Oke okay. Terus di sini kita masukkan lagi yaitu satu sawal satu syawal 1444 empat ya. seperti ini kita uh, oke okay. terus di sini kita ubah fontnya fontnya di sini aku pakai font yang apa ya uh, font misal kita pakai fish kuat Supaya ini kelihatan, kita kasih stroke biru. Oke, okay, seperti itu. Sekalian eh, kita kasih tambahan tulisan lagi: "Minal aidin wal faizin", "Minal". Faizin, Wal Faizin, mohon maaf, lahir, Dan dannya kasih pakai simbol aja dan batin selesai. Oke, okay. terus di sini kita buat warnanya putih sama putih putih seperti ini terus untuk fontnya kita buat font namanya fontnya apa ya? Lu Regular nah seperti ini lalu kita tempatkan di sini nah di sini kita kasih stroke stroke nya hitam sudah hitam ya kita tambahkan nah kita kasih shadow shadow ini kita turunin blur radiusnya menjadi nom Terus kita, kita tambahkan dikit seperti ini. Terus ini yang offset Y kita tambahkan juga seperti ini. Nah, seperti ini sudah selesai. Kita cek lagi Musola Nurul Selamat Hari Raya Idul Fitri. Satu Syawal 1444 Hijriah. Minal Aidin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, setelah selesai seperti ini, kalian tinggal save project terlebih dahulu. CE Fitri kali aja nanti kalian bisa uh, jual kembali IDul Fitri Oke Nah setelah kalian simpan apa template kalian bisa menyimpannya file buat ganti bisa dicetak Nah untuk format jpg ini kita ganti menjadi format png terus kita save to gallery kita tunggu proses menyimpan sampai ada saving image dan sudah selesai seperti ini. Jadi sudah selesai kita cek ya, kita cek di galeri sudah simpan. Oke, Musola Nurul Huda, selamat hari raya Idul Fitri 1000 eh satu syawal. 1344 Hijriah Minal Aidin Wal Faizin mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel YouTube Mujib Musofa supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel YouTube Mujib Musofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pixelbrus Indonesia.